untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Pesahabat kita lihat ya Ini keseruan Bunda Lesti Saat bernyanyi di restonya Kak di Purnama Sari, Masya Allah Girang dan bahagia banget ya idola kesenggan kita Tentunya kita melihatnya juga Sangat bahagia dan gembira Semoga Bunda Lesti selalu sehat Selalu bahagia dan apapun yang dilakukan Selalu diberikan kemudahan Dan untuk berikutnya persahabat ya Semakin bahagia melihat Bunda Lesti joget tiktok bareng Kak Sandy Waduh Ibu-ibu rempong ya Masya Allah Mudah-mudahan Idol kita selalu menjadi kebanggaan untuk kita semua Dan yang penting tentunya selalu menjadi orang baik Menjadi inspirasi untuk banyak orang Momen ini pun bersahabat dari kembali oleh akun family Anas Leslar 23 Banyak sekali tanggapan komentar banyak respon juga yang diberikan Salah satunya dari akun sumaini 53 mengatakan, "Asyik, TikToknya berempat kompak," katanya tuh bersahabat. Ya, emang kita lihat di sini kompak banget nih, berempat mereka masya Allah, wanita-wanita hebat, dan selalu menjadi kebanggaan kita semua. Terkhusus, idola kesayangan kita. Selanjutnya, para sahabat terdengar spesial juga yang terdapatkan dari KL Stadivana Yang mengunggah sebuah postingan satu jam yang lalu Bersama Bunda Lesti dan Kak Sandy Purnalasari Masya Allah, banget ya, wanita hebat, wanita berkarir, dan wanita cantik Ini sih luar biasa banget, dan kita juga salah fokus dengan foto Baby L yang nyempil Para yang lagi digendong oleh Enin Ikut foto juga, aduh, Masya Allah, banget, pokoknya dan di persengan ini pun, K.L. Sadewana menuliskan sebuah kalimat kansen Yang dituliskan, ketemu si cantik-cantik gemes Lesti kejora Sendi Purnamasari." Ini sih luar biasa banget ya Wanita cantik, wanita hebat, wanita tangguh Ini adalah kesengan kita selalu membuat kita bangga dan bahagia Dan ke kabar berikutnya, persahabat kita lihat juga ini ada potret Bunda Lesti dan Kak Elsa ya Kita memang melihat Bunda Lesti semakin hari semakin cantik Aura positif Ini selalu terpancar dari raut wajah idola gesengan kita ini Ini luar biasa banget proselabat ya Tak bisa berkata apa-apa lagi Hanya bisa mendoakan dan mengucap Masya Allah Kepada Bunda Lesti Yang selalu membuat kita tiap hari bahagia Semoga kekompakan dari fans juga tetap solid Dan selalu tulus mencintai idola kita ini Dan kekabar selanjutnya persahabat kita lihat Ada vitamin bahagia yang kita dapatkan di channel youtube Leslor Entertainment Karena baru saja ini meng-up video baru persahabat yang Lesti Fashion Show di mall Kok bisa? Wow, bila nemenin Lesti belanja sampai ketiduran di sofa ini sih tentunya vitamin banget ya untuk warga Konoha Yang belum nonton silahkan mampir cus ke channel youtube Leslar Entertainment Karena video terbaru sudah di up di channel youtube nya Leslar Kita support, kita dukung karya-karya terbaik dari tim Leslar Entertainment Yang selalu menyuguhkan vitamin kejutan bahagia untuk kita semuanya dan selanjutnya persahabat ada vitamin juga nih. Tentu ini langsung dari Papa Bilar. Papa Bilar persahabat ya aktivitasnya malam hari ini lagi main biliar bareng ke Krisrian. Tetapi persahabat kali ini Papa Bilar dikalahkan ya oleh ke Krisrian. Aduh, <laughs> yang sabar ya Papa Bilar. Baru hari ini tentunya Papa Bi kalah main biliar lawan Bang Kris Riani Kita selalu mendoakan yang terbaik semoga inilah kesayangan kita selalu sehat Walaupun aktivitasnya beda tempat ya Papa Bi dan Bunda Lesti Tetap kita bahagia dan tentunya kita tetap melihat aktivitas dari keduanya Dan setelah main biliar sahabat yang perhatikan kita juga mendapatkan cirugan vitamin dari Papa Bilar yang langsung main Game PS terzahbet ya, bersama ke krisrian ini sih, tentunya wajah-wajah tegak. Masya Allah, <laughs> kita selalu bahagia sekali melihat pemandangan yang sangat luar biasa ini.